Benarnya beliau satu-satunya orang yang tidak punya guru, seperti layaknya orang kebanyakan pada umumnya. Beliau dalam mencapai ilmu selalu dibimbing langsung oleh guru dari semua guru yang ada di muka bumi, yaitu guru sejati.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 Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali seperti biasanya saya akan membahas tentang proses perjalanan Satru Peninggit yang dimana beliau berinteraksi dengan pergerakan alam dan alam semakin tidak lagi bersahabat Karena memang waktunya sudah mendesak Untuk menuju goro-goro Bahkan ke puncaknya goro-goro Dengan adanya empat unsur alam Yang ada pada diri Sang Satria Piningit. Yang dijadikan sebagai bentuk kekuatan beliau yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Tentu saja hal itu terjadi atas izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan diri beliau akan berinteraksi kuat dengan pergerakan alam yaitu unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah itu akan bergerak dan itu akan mulai bergerak karena ini memang adalah desakan proses akan adanya sebuah perubahan besar daripada bentuk taman. maka yang terjadi adalah sebuah seleksi alam besar-besaran terhadap kehidupan umat manusia yang ada di planet bumi Adapun kaitan empat unsur alam atau empat anasir yaitu api, angin, air, dan tanah dengan diri beliau adalah Suatu bentuk kekuatan energi yang dibangun Tentu saja atas kehendak Allah Tuhan semesta alam Tiada lain adalah Untuk mendukung proses perjuangan beliau Di dalam bentuk mewujudkan kehidupan yang adil Makmur dan sejahtera Perubahan-perubahan inilah yang perlu kita waspadai Karena Bentuk pergerakan dari empat unsur alam Yang ada di alam semesta Tidak lagi memandang siapa saja Baik dari kalangan orang biasa Orang pintar Maupun orang awam Pejabat maupun kiai Miskin ataupun kaya dan seterusnya siapapun dia kalau memang itu sudah terjadi misalkan seperti banjir bandang gempa bumi gunung meletus tsunami angin puting beliung dan seterusnya dimanapun itu terjadi maka disitulah banyaknya korban Adapun tentang kemunculannya dapat dipastikan bila hari itu huru-hara besar benar-benar terjadi, dan untuk menenteramkan bumi dari berbagai macam persoalan yang mengancam keselamatan umat manusia di muka bumi. Dan yang mampu menyelesaikan itu semua hanya beliau, sebagai kekasih pilihan Allah, Tuhan semesta alam. Beliau yang akan membawa kemakmuran bagi dunia. Saat kemunculannya sudah banyak yang diceritakan mengenai perjalanan beliau. Mengenai kemunculannya memang masih belum bisa diketahui tentang dimanakah sosok yang disebut sebagai Satru Piningan. Dalam usia berapa, berasal dari mana. Hal tersebut dikarenakan kerahasiaan beliau yang sangat dijaga oleh Allah Tuhan Semesta Alam melalui para kegaiban guna untuk menghindari beliau dari musuh-musuhnya sampai pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Tuhan Semesta Alam. Kemunculannya bukan hanya sekedar pengakuan semata. Namun akan ada pembuktian atas kuasa serta kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kemunculannya diakui bahwa Bilaulah yang dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Maka akan muncul orang-orang yang akan percaya. Bahwa beliaulah orangnya yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran, ketika bumi mengalami kehancuran, diakibatkan oleh perbuatan manusia yang serakah yang tidak mensyukuri nikmat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan padanya. Satria Piningit akan menegakkan keadilan, membawa kedamaian dan kemakmuran di muka bumi. Adapun tentang perjalanan hidup Satria Piningit selama beliau belum dimunculkan oleh Allah Tuhan semesta alam, bila dirinya selalu difitnah dan dihina, dikucilkan maka Bencana-bencana akan bermunculan di muka bumi. Semua itu terjadi dikarenakan beliau sudah mencapai level manusia rahasia atau yang dikatakan para ahli tasawuf atau kaum sufi dengan sebutan manusia insan kamil yaitu manusia sempurna. Sesungguhnya, makam yang dicapai oleh beliau tentang rahasia-rahasia ketuhanan adalah bentuk kasih sayang Allah, Tuhan semesta alam, kepada beliau sebagai walinya, yang di mana di dalam diri beliau mengandung rahasia-rahasia Tuhan, semesta alam, yang tidak bisa dijangkau oleh sembarang orang, yang tidak bisa dijelaskan dengan akal maupun nalar, karena. Kemampuan akal maupun nalar itu sangat terbatas Dalam menjelaskan rahasia-rahasia tentang Tuhan semesta alam Jadi ilmu tentang rahasia-rahasia ketuhanan itu Kalau menurut saya Itu sangat tidak bisa diungkap Apalagi dijelaskan kepada banyak orang Sebab apa? Karena kemampuan sudut pandang atau cara memahami suatu ilmu tiap-tiap orang itu berbeda-beda Tidak sama Sehingga dikhawatirkan bagi yang tidak mampu dapat menyesatkan dirinya dan orang lain Jadi ilmu rahasia yang dimiliki oleh beliau setiap Ningit itu Hanya dirinya dan Tuhan yang mengetahui tentang Asia rahasia tersebut karena beliaulah yang mampu dan sanggup mengamalkannya itulah sebabnya beliau dipilih oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa sebagai walinya yang diutus di akhir zaman ini untuk menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat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 Allah Tuhan Semesta Alam sendiri yang menjadi Gurung pembimbing beliau. Namun demikian, satu piningit meskipun beliau memiliki kelebihan yang luar biasa dari Allah Tuhan Semesta Alam, beliau selalu saja tetap rendah hati kepada siapapun. Demikian yang saya sampaikan.